Thank you. aku initiate retreat Kematian tidak sebanding dengan percayaan slain tidak ingin menari Ayo ikuti aku, kalau bisa. kan masalah lu ayo ikuti aku kalau bisa. Shut down. Masalah Melupakan masa lalu, ayo ikuti aku kalau bisa.